Kita sudah sampai di Tampak Siring, tepatnya di Nukat. Warung Bubu Bali and Grill. Dekat sungai. Ayo langsung kita turun ke bawah. Oke. All right. That's the place, tempatnya. Oh. Hah. Hmm. Oke kita udah dapat tempat duduk, tempat duduk kita persis di tepi sungai. Si bagaimana? Tempat duduknya harus persis di tepi sungai, karena tempatnya memang di tepi sungai. mau duduk di mana di hutan? Ya udah kita mau pesan dulu, uh, ini menunya udah ada, kita pesan dulu ya. Oke okay, jadi ini menunya. Menunya affordable ya, start mulai dari 2.000 sampai 25 25.000-an Jadi itu udah pesan Kamu pesan apa Cik? Nasi sele sambal lindung Nasi sele sambal... Sele pe Kamu pesan apa? Nasi sele sambal lindung Nasi sele Sele Sele Se Se Ya yeah, ini seperti tulisannya ini ya Seperti tulisannya Oke okay, kita tunggu seperti apa makanannya nanti kita lihat ya makanannya udah datang ini nasi selonya Ini nasi selo tuh nasi campur sama selo ditaburin bawang goreng ini lipat kuah lipat kuahnya pakai kuah garam asin nggak ya, kita coba Ini hmm. hmm mantap sih, hmm, uh, mantapnya. coba ini, kita coba punya nyi cik, apa nasi? enak punya aku lah, hmm. oke, oh, oke okay. okay, kita makan dulu ya, harus kita makan baru kita jalan-jalan. Gimana, cik? Hmm. Bagaimana Rahel? Mantap Tapi yang jelas ini punya aku lebih karbohidratnya lebih tinggi Karena ada Velo Sama nasi hmm. Kalau dia kan cuma tipak Biasanya Ini affordable banget dan mantap Punya aku ini cuma 18000 Punya Rahel 25000 Mantap hmm. nanti dia pasti cepat lapar karena makan tika. nih hmm, dalumannya sebenarnya enak. hari tadi aku pesan dalumannya. nanti kita coba es eh, dalumannya. uh mantap. Hmm. dalumannya luar biasa. pokoknya kamu coba kayak yang sama mata Eh. Hmm. siang makin rame. Banyak orangnya ke sini. Hmm. Oke, okay, kita mau go to next destination, ya. Kita udah selesai. Kita mau cari air trident dekat-dekat sini. Okay. Kalau nggak oh. dapat, ya kita pulang ke rumah. Okay. Mungkin besok kita balik lagi ke daerah Ubud. Ah, kita telah sampai di Suatu Waterfall. Kita akan lihat-lihat di dalam. Okay. Let's go. Ini tartel ya, Tartel ya, Wow, tunnelnya pakai pohon bambu dong, keren. Terowongan bambu. masih di seputaran suatu waterfall ada patung dewa siwa uh, besar ya lima meter ah jadi ini tempat penglukatannya ini iya. masih dalam masa renovasi Itu air minum atau? Air kayaknya birto Birto itu Oh banyak ya tempat ya hmm. Tempatnya satu Mata airnya Itu mata air pak ini hmm, udah dari situ, dah. Bu itu air buat Tirta ya, Bu? Ya, ya untuk diminum. oh ini air bisa diminum. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, luar dari situ jergi banget, kayaknya dari mata air ya oh sih ada orang mandi disana ke awas sepertinya ibu itu mengambil airin ini jadi yang mana yang, yang bisa aku minum nih ketiganya kau mau coba? ya boleh tadi sengaja tadi di air 11 sebelas sengaja udah minum air <laughs> katanya ada di sini jadi minum di sini ayo minum air ya ini air minum ini air air gimana segar membagus itu mata air itu Orang dia keluar dari, coba kamu pegang ke aku Keluar dari batu. Keluar dari batu. itu hmm. hmm. Airnya segar, mantap. Karena dia keluar dari batu. Oke, okay, pulang dah. Ya, sekarang kita benar-benar pulang. Ayo. Ya, sekarang kita benar-benar pulang. Bye-bye.